Cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Al-Quran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya Kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya. Jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan nama aku di buku nikah kita. Catat. Okay. Okay. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB. Buku pernikahan kita berdua. <laughs> aku gak mau Dilan yang, yang aku banyak motor, tidak aku butuhkan tuh buktinya ya, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. paham ya oke, okay? nah sama anda cinta pada anak kan butuh pembuktian, anda berikan dia hadiah anda berikan dia kasih sayang anda cinta pada pasangan, anda berikan pembuktian, maka kita cinta pada Allah, buktinya apa kata Allah, saya butuh pembuktian